Teman-teman kembali lagi di channel saya Nikola Surya atau Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi dari Solo Brapen hingga stasiun Palur. Dan saya ini mengupdatekannya di men di JPL 118 stasiun Palur atau di bawah flavor Palur. Nah, ini flavornya Nah, untuk di sini uh, sudah komplit semua. Ground wire, messenger wire, sudah dipasang. Nih. Di sini tiang WCM dan pelangnya sudah terpasang semua. Dan memiliki batas ketinggian. Ini saya shootkan. 4,7 meter atas kepunggiannya. Nah, di sini eh yang LHA-nya terbuat dari baja yang di bawah blower. Nah, nih. Seperti di jadi negara sana. ke sana itu mengarah ke Solo Jebres hingga Solo Balapan. Dan sebaliknya itu adalah stasiun Palor dan mengarah ke Meri dan Surabaya sana. Nah, di eh uh, bentar ini saya nyebrang dulu saya Enggak kelihatan kalau di sana. nah. Nah, di sini saya. Nah, itu stasiun Palor. Nih. di sana perkembangannya ya sama saja kayak sini itu jalur simpan, jalur 1,2,3,4 sudah dipasangin instalasi elektrifikasi jadi semua jalur itu sudah disediakan masih jadi elektrifikasi semua termasuk jalur simpannya dan ini uh, sampai tiber sana tuh disana kan ada tiber, nah di tiber sana juga sudah dielektrifikasi ini untuk perlintasannya ya sepi nah ini untuk di jalur uh, mana? giler, di nah lir. dipasangi rel kedua nih ya fungsinya untuk mencegah terjadinya apa tuh anjlok aw, nah, di sana juga untuk rel hulunya enggak dipasang sih nah tuh enggak dipasang rel kedua. eh, rel kedua, rel ketiga, dan keempat. kesmati tikus mati barunya terkayatasi tidak tikus mati dan supaya saya lihat, itu nah, korban jiwa wah sih. di tengah ini ada pipa pipa apa ya PDM kayak, nah, itu bawah kasih pipa lama atas ini pipa baru, nah ini yang baru sih yang lama. Nah, itu stasiun Palor. Itu masuknya tuh nanti kalau misalnya ada beroperasi itu di sini. Nah, tetap bisa masuk. Kayak lu ada plang stasiun KA Palor nih. Nah, itu. Ini masuk, jebret, masuk sampai sana. Parkirnya ya di halaman nih. Luas. Bisa muat berapa ya? 1000 bisa satu motor. maaf teman-teman tadi keputus ya gara-gara penyimpanan slot memori SD nya habis tadi ini baru cetak ganti nah apa ya Oh ya itu jalurnya tuh eh, jalur apa kabelnya kabel yang kabel telepon ditumpang tinggiin sama kabel elah tuh. nah sana dari situ ke sana untuk di sebelahnya, betap. Nah, sebelahnya itu kabelnya dipendam. Dan ini bagus sih, rapi jadian. Ini kabelnya masukin tanah. Nah, masuk Ini tersirel. Terus nanti keluar lagi di sana. Dan ini baca nih. Mungkin tingginya ini kisaran 6 meter ya tiang apa nih tiang LA-nya kisaran 6 meteran. Eh ini bu KLV nggak tetep gantung? Eh pelesetan. Uh, oh ya, yeah. itu kayaknya mau ganti bantalannya ya, eh. bantalan weselnya tuh. Loh. Nah di sana jas dia banyak bantalan, tuh. Besel yang mana ya? Gak tahu saya. Eh besok besel yang ini paneh. Oh iya, tuh itu. itu di sana dulu. Nah, tuh di tiga terus eh salah. Nah, ini tiga loh. Nah, itu kalau saya lihat tuh, kayak keputus gitu lah. Apa kabelnya? Nah, nanti saya coba lihat lah di jembatan sama di berkip sana. Udah kesambung apa belum kabel lainnya? di sini cuacanya mendung, mendung dan berawan. kalau nggak ada apa-apa yang lagi yang di update. jadinya ya ngagur gini buat ngisi waktu tambah-nambah waktu tayangnya 5.8 nah ini kita lagi saya crossing lah. ya teman-teman sekian dulu video update elektrifikasi saya sampai selesai Nah untuk update selanjutnya silahkan dinantikan di channel saya saya bulan Januari ini akan rutin minimal seminggu sekali maksimal ya seminggu dua kali jangan lupa like comment share dan subscribe dan nantikan video saya yang selanjutnya mantap stasiun palur